Kekebar pertama persahabat ya, biar tambah semangat kita lihat kekiutan dari idola kesayangan kita Masya Allah yang sedang berpelukan Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Leslar Rumah tangganya Langgeng Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Doakan selalu persahabat ya untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan doa baik dari kalian juga berbalik kepada kita semua Berbalik kepada kalian yang telah mendoakan dengan tulus kepada Lesti dan Bilar Selanjutnya, persahabat bangunan akan menginfokan Cara untuk mendukung idola kesayangan kita Dalam kategori Kavel Media of the Years 2022 Yang belum ada linknya nya persahabat ya Kalian bisa langsung aja Cari akun Instagram Lenslar Indonesia 2020 Karena situ sudah tertera Di bio-nya persahabatnya ada link untuk memvoting idola kesayangan kita Sebagai couple media of the years 2022 Perhatikan persahabatnya linknya di tanda panah Itu link untuk memvoting Kita langsung aja persahabatnya klik linknya untuk cara mendukung idola kesayangan kita Dan kita lihat ada foto beberapa artis Ada idola kesayangan kita Ada Tofu Ada Arafi, persahabat, ya. Dan kita lihat scroll ke bawah Untuk mendukung idola kesayangan kita Cari persahabat ya Nama Lesti dan Rizky Bilar Bawin akam tentunya Cari nama Lesti dan Rizky Bilar Perhatikan persahabat ya Yang ditandai sudah ketemu nama Lesti dan Rizki Bilar kita langsung klik persahabat klik nama Lesti dan scroll ke bawah untuk klik voting Tuh, persahabat ya, Alhamdulillah sudah tertera, nama Bunda Lesti Kejora ini di posisi pertama persahabat dengan perolehan votingnya 36.379 votes setara dengan 37% disusul oleh Fuji ya dan Torik 34% total votingnya 33.000 339 votes Yuk sama-sama kita Tentunya voting 15 menit sekali bisa persahabat ya, Untuk mendukung idola kesayangan kita Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Support semakin banyak Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kita Kemudian persahabat Disimak juga ya, ini ada momen semalam nih Ternyata Abi Ramzi sampai malam ya Di rumah Leslar luar biasa Momen saat main biliar bareng Dengan Papa Bilar Wow Pantau persahabat ya Bapak bilang memang jago Banget main biliarnya Luar biasa ini oleh kesengan kita Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Kemudian juga persahabat disimak Ada unggahan dari Kai 6 jam yang lalu Ternyata Bang Kai juga Mampir ke rumah Leslar ya Dan memberikan hadiah dari Singapura Untuk Rizky Bilar Wow, Masya Allah banget ya Kita bangga, kita bahagia Sekali melihat pertemanan dari Papa Bilar dan Bang Adi Mudah-mudahan terjalin dengan baik ya Celaturahmi mereka Pertemanan juga semakin erat Masya Allah banget ya Bangga apalagi melihat senyuman keduanya Terlihat sangat bahagia sekali Luar biasa Masya Allah Kemudian persahabat Kita lihat juga di Unggahan Putih Bilar Ini momen proses syuting Abang Fatih berenang persahabat ya. Bunda lecik di situ terpantau lagi melihat dan ngasih semangat kepada Abang L. Ya, Abang L lagi berenang, diajarin oleh Papa Bilar dan Bang Boril. Kali ini, persahabat, ya, kita dibuat bangga karena Abang L berenang tanpa pelampung. Wow, ini cute dan sangat luar biasa menggemaskan persahabatnya makin pinter, makin cerdas pokoknya Abang Fatih kita lihat juga di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari suni.pak.5836 mengatakan kali ini Abang lebih berani renang tanpa pelampung hebat jagoan onti tuh udah jago nih persahabat ya berenangnya sekarang tanpa pakai pelampung dan kita lihat juga persahabatnya ya warga Konoha ternyata salpok juga dengan Papa Bilar dari ica.rehan.39 mengatakan di kalimat komentar Salpok sama suami Lesti Kejora Maco banget Maaf ya Bunda L aduh. <tuh> Semua juga ternyata Salpok dengan Papa Bilar ya Yang begitu maco saat ajarin Baby L berenang Masya Allah Baby L memang mengemaskan sekali Yuk, sama-sama kita support dan dukung Semoga persahabatnya bisa masuk di jajaran trending nih untuk konten berenang Abang El tanpa pelampung di kali ini persahabat Kemudian persahabat disimak juga. Di sini ada info penting banget ya untuk warga Konoha, kembali Bang Min akan mengingatkan, jangan lupa untuk mendukung Lesti dan Rizky Billar di kategori Couple paling nge-trend semester 1 2022 versi Indo TV Trends. Cara untuk batas votingnya hari ini persahabat tanggal 28 Juni 2022 pukul 24:00 waktu indonesia ini untuk batas votingnya hari ini sampai pukul 24:00 waktu indonesia barat persahabat. ya yuk sama-sama kita dukung kita voting cara votingnya kalian yang pertama harus follow akun Instagram IndoTV Trends, Indotv Watch, dan akun TikTok indotvtrans.id yang kedua, like foto couple kesayangan kalian di Instagram IndoTV Trends. Itu untuk cara voting ya, bersahabat. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak, support semakin banyak diberikan. Dan mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar, bisa memenangkan predikat sebagai couple paling ngetrend semester 1 2022 versi IndoTV Trends.